saya balas satu persatu terkait masalah adik saya nah sini kalian menuntut agar saya menjelaskan yang bukan ranah atau kapasitas saya untuk berbicara <SILENCIO> saya berharap dan saya mohon doanya aja yang terbaik buat mereka berdua bukan malah ngirim opini yang nantinya akan uh, merugikan kedua belah pihak dan kalian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 Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah bersahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya bersahabat ya, kita merasa sedih lagi-lagi dibuat nangis dengan kabar yang beredar mengenai rumah tangga idola kesayangan kita Dan tentunya di bulan September ini bersahabat ya Bulan yang menjadi paling menyakitkan buat Leslar dan Leslar Lovers Perhatikan di unggahan akun tentang Leslar, ada sebuah kalimat Bulan September tahun 2022 menjadi tahun dan bulan yang paling menyakitkan buat Leslar dan Leslar Lovers Membuat kita semakin tentunya sedih, persahabat ya Mudah-mudahan... Idola kesayangan kita selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran. Amin. Kita semuanya selalu mendoakan untuk mereka, persahabat, ya, semoga baik-baik saja dan semoga ada tentunya... Klarifikasi langsung dari idola kesenangan kita mengenai berita yang lagi viral ini. Kemudian, juga bersahabat, ya, kita lihat nih, ada tentunya penyampaian langsung dari Bang Yudi Revan selaku kakak dari Papa Bilar. Ini menyampaikan, walaupun ya bukan ranahnya, untuk tentunya berkomentar, mengurusi masalah ini bersahabat, ya. Tetapi di sini diingatkan untuk semuanya bersahabat, ya, doakan yang terbaik. Ini dari Bang Yudi Revan, doakan yang terbaik jangan menggiring opini, persahabat ya. Jadi kita tentunya menunggu kabar langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga, persahabat ya, di Simak nih ada sebuah potret yang membuat kita semakin terharu sedih dan ikut nangis. Ada momen spesial yang diunggah oleh akun AH underscore Leslar, persahabat ya. Ini mengunggah video salah satu penggemar Leslar. Kita lihat persahabat ya, di sini menangis sesegukan saat mendengar berita Bunda Lesi Kejora di KDRT persahabat. Ada sebuah kalimat, bahkan kakakku ini bisa dibilang garis kerasnya Leslar. Saat dia tahu Lesti diselingkuhi, dibanting, dicekik, hatinya hancur. Hancur banget, ya Allah. Sampai gini banget nangisnya, patah hati banget lihat berita Leslar. Pastinya, bukan hanya ibu ini saja, semuanya persahabat ya. Termasuk, emak-emak Leslar yang selalu tulus meng idola kesayangan, pasti sedih banget mendengar, melihat berita idola kesayangan kita apalagi Bunda Lesis sampai di KDRT persahabat ya. ini nyesak banget emang kabarnya tetap doakan support yang terbaik berikutnya juga persahabat ya di sini ada tentunya kabar yang tentunya didapatkan langsung dari kata katadata.co.id persahabat soal Leslar ini mengenai kripto persahabat ya kripto Leslar anjlok setelah kabar KDRT Rizky Bilar, dan Lesti Kejora disimak di kalimat caption panjang yang dituliskan Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Token kripto yang merasa kembangkan yakni LIVFORCE ikut anjlok saat berita tersebut mencuat ke publik pada Kamis 29 September 2022. Berdasarkan CoinMarketCap, harga token kripto LLFORCE berada di harga 0,000 sekian US dollar pada pukul 19:02 waktu Indonesia Barat dengan volume transaksi 118,9 US dollar setelah 40 menit kemudian anjlok 20,6 persen atau ke titik terendahnya menjadi 0,0906 per pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Leslie Kejora dan Rizky Bilar menambah metaverse dengan meluncurkan Leslar Metaverse pada Februari 2022. Pasangan yang akrab disapa Leslar ini merilis token kripto untuk mendukung proyek dunia virtual. Dikutip langsung dari buku putih di laman resminya, Leslar Metaverse merupakan perusahaan berbasis metaverse yang didirikan oleh Leslie Kejora dan Rizky Bilar. Keduanya menyebut Leslar Metaverse sebagai dunia digital yang bertema cyber future. Tentunya. Dari kabar yang beredar, sampai ke kerito Leslar pun anjlok persahabat. Ini karma dari Kejora. Orang-orang menyebutnya, ini karma dari Kejora. Tentunya kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan, Lesti Kejora selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Berikutnya juga, persahabat, kita lihat. Ini ada potret unggahan di IGs teman kerabat Bunda Lesti ada dimulai dari Aurel Hermansyah yang mengunggah foto bareng Lesti dan memberikan love ini bentuk support yang diberikan ada juga dari Evima Samba ada dari Dinda How persahabat ya ada juga Kak Margin ada dia Ampat Putri ada Kak Salsa persahabat ya ada juga Lida Rara dan Kak Awan Potret serta Lida selfie. Hingga Kak Sania yang memberikan support untuk Lestari ini masih sebagian Banyak juga selain ini ada juga Shiva Haju dan banyak lain sebagainya Yang mendoakan mensupport terkhusus untuk Bunda Lesti dan Abang El Berikutnya juga persahabat diperhatikan ya Kita lihat di unggahan Ati Ratu Kodong 6 jam yang lalu persahabat ini mengunggah foto Bunda Lesti Dan ada sebuah kalimat Kamu adalah perempuan hebat dan kuat sayang kami semua teman-teman alumni DA1 selalu ada buat MUNA. Masya Allah, luar biasa dukungan dari Atikodon untuk sang kejora kita. Berikutnya juga, persahabat, disimak di unggahan unggahan nya pecinta Leaslar Pati. Untuk berita Leaslar ini memang sudah viral di mana-mana hingga masuk televisi, persahabat, ya, kabar dari TransTV. Berita update, dugaan KDRT, yang menimpa Lesti Ciora ini bikin kita nangis, persahabat ya, udah rame aja di TV, mudah-mudahan baik-baik saja semuanya, tetap support, tetap doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat dari Indosiar, Indosiar satu jam yang lalu mengunggah momen spesial Bunda Inul, yang memberikan pesan penting untuk Papa Bilar, ada yang masih ingat nggak pesan Bunda Inul nih persahabat ya, kita terus kasih semangat untuk Dedek Lesti ya, yang selalu kuat dan sabar banget nih Bunda Lesti Masya Allah Hingga di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari Tevitri Karlina yang ikut menanggapi Tevitri mengatakan peluk sayang untuk Dedek Lesti Kejora dan Abang Fatih Masya Allah banyak yang mensupport Lesti ya Tentunya kita doakan buat Bunda Lesti mudah-mudahan tetap kuat Sekali lagi kita doakan untuk Lesti kejuara persahabat ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, amin. Kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.